teman-teman di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 itu yang ya. ada eye level angle, bird angle, Frog eye angle, high angle dan low angle. Nah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video ini. Nah, yang pertama adalah eye level angle. Eye level angle ini adalah di mana posisi kamera dan objek adalah sejajar. Nah, apa yang dilihat kamera? dan dilihat oleh mata kita itu sama posisinya sama sejajar lurus ke depan oke okay. ini eye level angle ini cocok untuk foto mode potret yang di belakangnya blur-blur gitu ya nah kurang lebih begini hasilnya Nah yang kedua adalah bird angle Di bird angle ini adalah posisi kameranya ada di atas objek Ya di atas persis objek Nah ini membuat objeknya itu terlihat seperti kecil Terlihat sangat kecil ya Oke untuk hasil foto dengan menggunakan angle bird angle ini Kurang lebih seperti ini hasilnya Nah yang ketiga yaitu low angle Nah di low angle ini posisi kameranya ada di bawah objek atau di sudut bawah ya. Jadi membuat objeknya itu terlihat lebih besar Nah oke okay. Untuk hasil foto dari low angle ini kurang lebih seperti berikut Nah yang keempat adalah high angle Nah pengambilan gambar di menggunakan high angle ini adalah Posisi kameranya berada di atas objek foto Nah jadi membuat objek foto ini menjadi lebih kecil Dan kita bisa menambahkan elemen tambahan untuk mengisi frame foto ya. Nah untuk hasil foto high angle kurang lebih seperti berikut lah untuk yang kelima adalah frog eye angle nah ini dimana posisi kameranya itu di bawah objek seperti low angle cuman kameranya tidak menghadap ke atas yaitu menghadap ke lurus ke depan jadi kalau untuk foto langkah kaki itu lebih itu baik menggunakan frog eye angle ini nah untuk hasil foto menggunakan frog eye angle ini seperti berikut Oke terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf kalau saya ada salah kata dan terima kasih telah belajar bersama saya tentang fotografi Oke jangan lupa untuk like comment share dan subscribe channel Indonesia kamera dan salam fotografi-videografi Indonesia Dan salam saudara